Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi -teman. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di sini di alam jaya uh, Semoga kita semua tetap dalam lindungan Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Oke okay, teman-teman, ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin ya uh, Tentang yang analog, power amplifier ya. yang uh, 400 watt dan SOCL 6 yang uh, apa Tahu tahu ngeground dan panas seperti itu uh, Setelah Bola balik Nyari penyakitnya Ternyata fix Penyakitnya itu apa? NBN, ada NBN, di NBN. transistor Finalnya teman-teman so, Ini sampai kami dicoba NBN, NBN, Tes bolak balik Sampai bolak balik ngetesnya ya Diulang-ulang-ulang diulang, ulang, diulang ulang. Ternyata memang uh, di bagian basisnya Bermasalah Jadi dia Eh uh, kalau dicek di kolektor emitornya masih oke okay, seperti itu tapi di basisnya dia sudah sudah enggak ngerespon seperti itu nah untuk teknik uh, pengecekan oh transistor iya, menggunakan masing. avometer nah, terutama yang analog Insya nanti berhasil akan kami buatkan di video terpisah dari ini cuma ngecek apa, uh, apakah uh, benar diam, semua misalnya, transistor finalnya ini short seperti itu terutama di kaki basisnya itu atau memang terus ada sini. yang bisa diselamatkan seperti itu yang sebelah mana oh, ya teman-teman ya sebelah sini sebelah sini iya ini yang baru baru dapur ya baru dapur ya terus satu bos kelihatannya Aduh pelanggaran eh ngamen yang ini yang yang ini masih lumayan ini Oke, ini ini lumayan ini yang ini yang yang gerak semua, gerak semua. Iya artinya dia itu Los gitu semuanya menuju satu ini ini ini mati ini mati bang. ya ini mati ini. satu satu ini cek lagi mas ya eh eh oh ini ini juga Oke. Okay. Oke. Okay. Tes basis oke. Okay. Ini masih oke. Okay. Yang rusak ini yang mana? Yang ini ya. Oke. Okay. Ini yang rusak. Oke. Okay. Ini yang los. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini ini betul-betul los ini. Ini mungkin ini yang membuat. Ya ini ini los ini. Ini los rusak. Yang ini oke okay. Yang ini cek lagi Oke okay. Seperti ini PNP ini ya Oke okay, ini oke okay. Hah? itu bisa ya karya Ya Mas, cek dulu Mas. Ini short di bagian basisnya, ya short di bagian basisnya. Short di bagian basisnya, kolektor emitornya masih bagus. Ini yang NPN ini ya, ini yang NPN teman-teman. NBN kita cek cek bolak balik, Bismillah Kalau NBN itu biasanya basisnya di negatif dulu. Oke okay. oke okay. coba dulu. Kalau di caranya PNP itu gerak berarti dia lost. Oh berarti ini alamat oke okay. alamat oke. Okay kita cek basis kita cek basis cek, cek basis sepertinya ini masih oke sepertinya <tuh> kayaknya basisnya juga mati ini kayaknya basisnya juga out Coba kita cari yang pakai satu aja biar lebih peka. Walaupun hasil akhirnya yang sama sih. Oke. Okay. Kali NPN merah dulu eh hitam dulu di basis cek oke okay. cek oke okay. coba teknik PNP kalau mati oke okay. coba cek basis cek basis oke okay, cek basis lagi nah ini basisnya tidak connect Nah, mungkin ground itu gara-gara basisnya juga. Oh, putus. Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay. oke. Okay. Masih di sini, oke. Okay. Ah, ini basisnya agak peka, kayaknya di basisnya semua, kayaknya oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, nggak gerak ya. Kayaknya memang basisnya lemah ini. Oh, nggak gerak ya. Tak gerak. Oke, okay, oke. Okay. Oh, di sini masih oke. Okay. Oh, ini nggak gerak ini. Oke, okay, kayaknya memang mati di basis. Nah ini yang Yang apa yang maksimal Insya Allah cuma dua teman-teman Kur lagi Oke okay. Oke okay. Sama aja ya Oke, okay. kayaknya mati memang, Mas. Kayaknya sebelah-sebelah itu mati. Kenapa? Karena tes basis itu tidak nyaut. Oke, okay, teman-teman, ya setelah dicek semua tadi, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, contohnya begini. Ya, ini kan NPN. Ya, NPN itu ini kan BCE. Basisnya itu di di provita begini. Oke, masih jalan, masih jalan. Ya, tes ke NPNPAN eh, tidak tidak berarti murni ini NPN. Cuma ketika di tes basis, nah, basisnya disentuh begini. Basisnya nggak ngerespon, seharusnya jarum itu bergerak. Ya, ya, seharusnya jarum itu bergerak, walaupun sedikit. Ya, semua sama, semua sama. Basisnya semua sama. Ya, basisnya semua sama. <tuh> <tuh> basisnya semua sama bagian basisnya NPN dan PNP-nya sama teman-teman ini yang PNP yang PNP itu merah sininya saya ulangi ya oke oke ya saya ulangi ya ini ketika basisnya dikasih input dari tangan ini tidak ada gerak walaupun sedikit beda dengan transistor walaupun kecil tetapi dia masih oke okay. ini pnp ya eh, npn ya beda 139 dia kalau di, di cek begini oke okay. kolektor emitor oh ini ini uh, bce B nya di sini oke okay. oke okay. ya yeah ketika dicek basis dikasih input tantangan oke ya, selesai ya, ya ntar nah itu ketika dikasih input tantangan di basisnya dia akan bergerak walaupun sedikit teman-teman, sedikit ya nah, sebentar, memang harus dipisahkan bergerak walaupun sedikit. Jadi tandanya itu transistor normal. Oke. Nah, itu bergerak walaupun sedikit, teman-teman. Ya susah ya. Ya, tadi yang ini kurang pas ya. Ya. Coba lihat aja nganu ya. Ini apa kamu? Oh, wow. orang ngelaku. Oke, okay, teman-teman ya, ini basisnya kalau disentuh gerak ya, walaupun sedikit teman-teman ya. Ini bukti kalau transistor itu masih bagus. Oke okay, ya. Oke, okay, yang ini yang yang ini yang mana? NBN tadi? Oh, dipasang, mas. oh, ini ya yang NPN tadi saya coba di sini. Apakah dia gerak ketika basisnya disentuh? Tidak bergerak sama sekali, teman-teman. Ya, ini ya berarti memang dia error, khususnya di bagian basis. Ya, jadi error ya. Semua transistornya uh, kolektor emitornya bagus, tapi di emito apa di basisnya error dia begitu. Kok bisa begitu? Ya sebagai konduktor kan memang begitu. Prewell terhadap suhu, terhadap panas. Oke, okay, semoga manfaat barokah dunia herat. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. aduh